Perlunya mengenal alat, atau device, yang membuat pembalap MotoGP selalu stabil saat motor melaju dengan kencang. Tapi sebelum kita lanjut, baiknya kalian tekan tombol subscribe-nya. Lalu tekan tanda loncengnya, like, dan komen di bawah kolom komentar. Terima kasih. MotoGP, yang kita tahu selama ini, memiliki salah satu fitur yang paling pesat dalam perkembangannya beberapa tahun terakhir. Salah satunya yaitu, Holeshot. Holeshot, yang dipakai di MotoGP, awalnya dikembangkan oleh pabrikan Ducati, yang difungsikan hanya untuk bisa membuat start awal pembalap melaju dengan mudah dan cepat. Dengan cara pembalap akan menekan tuas khusus untuk mengaktifkan Holeshot, atau secara otomatis, kemudian Holeshot akan bekerja begitu melewati tikungan pertama, atau setelah melakukan pengereman keras, alias heartbreaking. Seiring dengan waktu dan perkembangan teknologi, Alat hole shot juga sudah bisa dioperasikan di bagian trek mana saja oleh para pembalap. Dimana, prinsip hole shot ini adalah, untuk menurunkan posisi titik pusat gravitasi motor, atau titik berat pada motor. Dengan posisi titik berat yang lebih rendah, maka pembalap akan mendapatkan gaya tekan ke bawah, atau downforce. Semua itu digunakan pembalap, yakni ketika roda depan terangkat, atau wheels saat berakselerasi. Jadi, Holeshot adalah device atau alat yang digunakan sebagai anti wheels di mana sensor akan mendeteksi dan mengurangi tenaga motor saat motor akan wales. Karena saat Wales terjadi, para pembalap akan kehilangan sebagian kecepatannya yang sangat merugikan seorang pembalap. Makanya bisa dikatakan, alat Holeshot membuat pekerjaan anti wales bagi para pembalap MotoGP semakin mudah. Jadi ketika Wales terjadi, alat hold shot ini akan bekerja, sehingga pembalap tetap melaju dengan kencang walaupun sedang Wales, atau posisi roda depan terangkat. Maka, dengan terpasangnya alat hold shot ini, akan tetap membuat motor pembalap tetap nyaman, dan akan lebih baik saat motor berakselerasi. Jadi, yang kita tahu saat ini, hampir semua tim sudah memakai alat hold shot, di berbagai komponen, seperti di suspensi depan dan belakang, yang difungsikan untuk bekerja dalam keadaan tertentu, sesuai kendali pembalap. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bisa berguna dan bermanfaat buat semua sahabat bengkel 27. Terima kasih.